Bye. <laughs> Cek cek cek balik lagi bersama VOC Spin hari ini kita akan berbagi info slot gacor hari ini Khususnya info slot gacor Sweet Bonanza hari ini Hari ini kita bawa modal 87.000 kita akan coba mencari profit-profit manis di Sweet Bonanza pastinya Yuk langsung gaskan saja ya kita main di bet berapa ya 2.400 saja enaknya apa ya Saya saya saya saya nanya mandi Wow eh. oh. oh. 2400 saja biasa double ceng aktif ya seluruh terus kita coba di 30 quick dulu nah yang pertanyaan kita main di mana kita main di pasukan 88 bosku situ slot tergacor tersolid santel ujah ke dunia akhirat. di sini udah berapa kompas pasti DPR lunas bosku dan cuma di sini bosku kalian bisa mendapatkan event new member khusus pragmatik ya bosku depo 30 bonus 20 ribu khusus pragmatik saja ya bosku untuk teonya tiga kali yo langsung gaskan saja untuk linknya saya semakin di pin komen ya bosku untuk link daftarnya saya semakin di pin komen dan untuk klaimnya langsung ke grup tele saja untuk grup telenya juga saya pinkan di pin komen yo langsung gaskan saja cocok-cocok manja di pasukan 88 bosku karena cuma di pasukan 88, Karena tersedia event new member khusus pragmatik depo 30 bonus 20 ya oh tiga kali yuk langsung beraskan saja ke pasukan 88 bosku jangan rupu jangan bimbang mainnya cuma di pasukan 88 pastinya situ Slotter gacol solid sandero. jaga dunia akhirat ya bosku back to the game ya kita subuh dong uh. adonan saya kasih dong JP JP manis hmm, lumayan nih pecan-pecan di luar lumayan-lumayan gacor juga ya walaupun tadi kita bahwa mudah-mudahan receh ya modalnya kata aja kita berburu-buru free spin di bed bed yang lumayan kita coba 30 kue nanti berpuluh turbo jadi buat kalian semua ya seluruh ya sebelum bermain selalu jaga tp game biar kalian tahu eh tp gamenya lagi ke tangga dan cuma di kalian bisa cek RTP slot gacor hari ini. RTP slot Sweet Bonanza hari ini. Info slot gacor Sweet Bonanza hari ini. Info slot hari ini. Info slot gacor hari ini. Info slot Bonanza hari ini. Info slot gacor Sweet Bonanza hari ini dan sebagainya. Langsung gas saja ke Masukkan 88 untuk link situsnya saya sematkan di pin komen ya, Bosku. Jangan ragu, jangan memang manya cuma di 0888 pasti pastinya gitu slow gator tersolid sandal jaga dunia herat hmm. belum ada tanda-tanda free spin ini hmm. yuk jadiin dong jadiin duit dong hmm, jeli pink jadi biasanya bisa di pink pecah-pecah kayak gini tuh scatter nih biasanya waduh tuh satu doang saya teori jeliping pecah delapan tuh habis itu scatter biasanya sih gitu hmm. Oh, aduh yang, yuk satu lagi kasih dong, uh, mantap. Permainan pertama di bed, 2400 ya seluruh. Semoga semoga ada isi di sini. Semoga ini sekitar skater, skater mantap, yuk, yuk pecahin dong ya, mantap, mantap. yang mantap-mantap yang gurih-gurih, mantap nih. Ya. Perkaliannya tuh, aduh sayang jeli biru nggak kalian sekalian tuh ya seluruh, tapi lumayan ya. 100 ribu ya lumayan lumayan lah. ya Yuk lagi dong, aduh nggak pecah jir. Hmm. Udah, udung itu kurang satu doang modal. Pisang, mangga itu aku kira pisangnya apa ke setan anjir. Edo. Hey, yang manis-manis, hmm, belum mau kah. Udah pisang jadi, yuk, manggis jadi, anggur jadiin sekalian. Udah semangka itu loh nanggung banget anjir. Anjir-anjir kaliannya pokok kali, lumayan ya surya. Rp107.000 kita udah profit-profit lumayan ini 270-an ini hai dong lagi dong mantap pisangnya pisang jadi yuk Aduh sayang semangka kurang satu seluruh tapi nggak bakal kelas ini lumayan 200 lumayan-lumayan berisi juga nih skater tumben tumpennya ya ya dong kasih lagi Frisbee Frisbee yang berisi gitu yuk jeli biru jadi nggak mau hmm. itu kita geser ke manual aja layar 20 kali lah ya seluruh kalau di manual 20 kali anda tanda duduk-duduk dudu, hati pecah sayang sekitarnya dong satu lagi tuh kurang satu ternyata hanya tiga saja adon nah jeliping hmm, jeliping boleh ikut jeli pink boleh ikut anjir gak mau pecah juga hai dong kasih yang manis manis kasih yang mantap mantap pecah aduh belum juga kah Ayo dong kasih dong hmm, lumayan nih apel nih mantap apel jadi lagi anggur boleh uh, jadi biru sih kalau ada mantap ya semangka ikut udah pecahnya mantap banget Lur, di luar seluruh apakah kita akan bui saja mumpung lagi momen-momen yang bagus nih ntar kita coba kocok-kocok dulu saja ya seluruh ya kita coba cari profit-profit <tuh> intinya buat kalian semua ya bisa, bisa dibantul like, komentar subscribe nya karena cuma di channel ini kita berbagi info slot gacor tiap harinya ya seluruh ya apalagi info slot gacor switch hari hari ini info slot hari ini info sweet bonanza hari ini sweet bonanza hari ini sweet bonanza gacor hari ini slot sweet bonanza hari ini slot sweet bonanza gacor hari ini slot bonanza hari ini pola slot gacor hari ini info slot hari ini info slot gacor bonanza hari ini info slot gacor sweet bonanza hari ini info RTP slot bonanza hari ini info rtp-slot hari ini seluruh ya kita geser ke quick lagi aja 20 tips kalau habis ini belum ada tanda terapetan mantap kita langsung buy saja <laughs> karena kayaknya momen-momen yang bagus momen-momen yang bagus buat Bu ini Merong kasih dong ngasang <laughs> kasih yang mantap-mantap, kasih yang gurih-gurih, kasih yang manis-manis, USB -manis, buat anjing. Ini game sayang buat betan-betan di luar yang ada kekaliannya gitu loh. Coba macam kayak Olympus gitu kan? Mantap, mau main Olympus sudah bosen, mainnya Olympus terus, Olympus terus. Oh ya, kita coba ini. <tuh> kita pilih di 2400, semoga ada istilah ya ya profit profit di atas lima kita langsung atau WD saja. Karena kita pemain modal retro pemain pendiri profit, selagi lagi profit kita langsung transfer WD. saja mantap lagi dong, aduh! Semangka kurang, nanggung semua anjir. Lumayan 100.000 pertama, ya seluruhnya langsung transfer lagi. Aduh, nanggung lagi dong. Aduh, perkaliannya lagi dong. Uh, jeli pink itu satu lagi harus nggak dikasih dong, tapi main nanti tiga puluh dong kasih dong, ya, mantap, mantap semangka, asyik, nggak semangka enggak manggis kurang semua aduh mantap nih manggis turun, mantap manggis turun, jeli biru mantap nih pisang jadi, anggur fix jadi nih, hmm, jeli dong ikut dong, jeli hmm, mantap apel dong ikut dong ku kira apple tuh tapi lumayan ya 16.000 kali 23 383 fixur habis Habis review ini kita langsung gaskan WD kan sajalah ya. Karena kita lu udah profit, profit lumayan ya tuh ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa dibantu like comment, subscribe ya. Dan cuma di sini kita menyajikan info slot. Hari ini info slot gacor hari ini. Info slot gacor Sweet Bonanza hari ini ya slot jualnya sehari ini yuk langsung kasih saja share-share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga tahu info slot Gator sweet one sehari ini ya, ya. terima kasih yang sudah menonton sampai akhir bye bye seluruh salam jackpot